lagi bersama Romotovlog jadi di video kali ini kita mau unboxing ini usd real jam delkevic limited edition buat wr155 Oke jadi langsung aja kita buka isinya biar bisa lihat kayak gimana isinya sih kita buka Ini dia, jadi ini tuh tri triple klaimnya terpisah. Jadi nggak jadi satu sama USD-nya, triple klaimnya dulu ini. Dia terpisah bungkusnya, packingnya. Oke, kita taruh dulu dosnya. Kita geser. Ceng. Jadi ini dia USD-nya. Ini tuh Delcavic Limited Edition, kita buka dulu karena ada tulisannya di belakang nih limited edition for WR155R. Anjay. Warna biru. Ah, ini dia. Jadi ini dia barangnya. Ini ada tulisannya di belakang nih. Limited edition The Real Adventure Wear 155R. Jadi nah, ini tuh udah PNP buat WR Udah tinggal pasang, ini udah ada dudukan kunci kontak nih, lihat nih, dudukan kunci kontak kan? Kalau dudukan kunci kontak WR itu sebelah kiri, kalau KLX tuh di tengah, kalau CRF nggak tahu sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi ini udah ada dudukan kunci kontak, nggak perlu bikin lagi. Ini udah dapet riser juga, udah nih. Tapi ini risernya kayaknya belum fatbar karena lubangnya masih kecil nih. Kelihatan jadi buat stang yang standar, ukuran kecil. Jadi kalau kalian pakai stang Fatbar yang gede kayak rental kayak gitu paling ganti risernya lagi riser Fatbar. Terus ini juga udah dapet bearing comstir, ini dia. Udah dapet bearing comstir nih, kelihatan nggak? nih udah lengkap sih jadinya. Nggak perlu bubut-bubut lagi karena ini udah apa segitiga apa as, as comstirnya udah ukuran WR, udah ukuran standarnya WR. Jadi nggak perlu ngebubut lagi, udah dapet komstir juga bearingnya, bearing komstir. Jadi nggak perlu beli, bearing lagi. Ini bahannya full CNC. Ini termasuk ringan sih. Kalau mau dibilang lebih ringan dari yang ori, segitu apa? Triple klaimnya yang telenya ori WR, lebih ringan ini kayaknya. Karena kalau mau dibilang yang yang punya WR lebih berat, triple nya triple klaim orinya. Sekarang kita turunin dulu. Sekarang kita buka USD-nya. Nah, darat. Ini dia. USD-nya. Wow. Kita buka. Ini ukuran asnya gede amat, Cuk. Ukuran berapa Ini. 46 kalau nggak salah, 46 atau 47 ukuran aslinya ini. gede ini. Untuk warnanya, ini warna batang soknya ini silver dove ini untuk settingan atasnya. Ini settingan atasnya, terus ini juga ada settingan bawah sih. Kayaknya, ah, ini dia ada settingan jadi settingannya atas bawah buat settingan ribbonnya. Ntar kita coba setting kalau bisa. Soalnya saya juga nggak tahu sih caranya pinnya gimana. Ini dia, ini tuh yang sebelah kanan. Jadi, ini yang sebelah kanan. wah oh. <tuh> <tuh> oke, okay. ini yang sebelah kanan. Kita buka ini. Jadi, ini perintilan-perintilan kecilnya, kayak cover soknya. Ini dia, ini cover soknya warna putih. <coughs> kita taruh sini, oke. Okay. Tapi sebelum kita pasang, kita mau setting dulu ini ribbon sama kompresinya. Jadi, ini tuh kalau yang bagian atas, ini tuh buat settingan kompresi. Jadi, kalau mau empuk atau kerasnya, kita setting dari atas. Buat setting empuk atau keras Dan untuk yang bagian bawahnya ini Coba kita balik Nah ini kan ada settingan Kalau untuk yang bagian bawah ini tuh Buat settingan rebound Jadi kita mau Kembalinya cepat atau lambat Kita settingnya dari sini Kita coba setting dulu Kita balik Tapi kalau Untuk delketik mah Bawaannya ini udah empuk Udah cukup empuk Nih, nih ini enggak keras ini belum disetting masih settingan bawaan nah jadi kita setting pakai obeng-min tapi kalau untuk empuk-empuknya mah udah empuk kalau buat saya cuma emang kalau mau lebih empuk lagi ininya dikurangin Nih, agak keras sih pokoknya yang bagian atas dikurangin buat settingan empuk atau kerasnya kalau mau keras diputar ke kanan yang plus ini kan ada plus ada min tinggal diputar aja ke kanan kalau mau dikerasin atau mau dilembekin diputar ke kiri. Jadi dikurangin. <tuh> kalau yang satunya ini buat L ini buat ngebuang angin. Jadi ngebuang angin di dalam. Cuma buat empuk dan tidaknya itu nyesuain sama bobot badan. Kalau buat bobot badan yang gede kayak saya mah berat di atas 70 eh, di atas 60 mah mending di setting agak keras. Kalau yang badannya di bawah 60 mah mending di setting empuk. soalnya apa kalau bobot badan di atas 60 kayak 70 ke atas itu kalau di setting empuk, pas kita naik itu nanti shock dia tambah turun. jadi mending di setting agak keras. jadi pas kita naik shock itu turunnya nggak terlalu banyak gitu. makanya saya lebih lebih suka agak keras karena nyesuaiin sama bobot badan yang berat juga. kayak gitu aja ini mau langsung kita pasang oke jadi sekarang kita pasang ini ada wheel seat tapi kita pasang ini dulu kalau udah beres kaki-kakinya baru kita pasang wheel seatnya jadi untuk sekarang kita pasang ini dulu untuk pasangnya mah kita copot dulu jadi kita copot dulu ininya triple clampnya oke jadi ini Segitiganya udah lepas, kita tinggal pasang aja sih. Ini mau udah PNP ininya kita nggak pakai karena masih ada yang bawaan rangka. Ini masih ketempel, jadi ini kita nggak pakai. Kita pakai yang bawaannya. Kita pasin dulu. Nah, jadi ini dia. Udah pas kan? Nggak usah bubut as komstirnya karena udah pas segitiganya. Udah ada ininya juga tinggal kita pasang mur koneksnya di sini terus kita pasang kita pasang segitiga bawahnya dulu oh, udah kotor tuh tapi kita kasih ini dulu kasih apa sih namanya nih gemuk atau apa namanya ini gemuk gemuk kita kasih gemuk dulu di sini nah ini udah udah dikasih gemuk semua tinggal kita pasang mana tadi murah kita pasang ya kebuka. Oke, udah pas. Ini kita kasih, kita kasih ini dulu. Oke, udah tinggal dikencangin. Ini udah kencang, jangan terlalu kencang juga, soalnya nanti gerak setirnya nanti jadi berat. Udah, sekarang kita pasang yang bagian atasnya. Oke, jadi sebelum kita pasang, kita ganti ini dulu, ganti risernya karena ini riser standarnya tuh apa ya? Untuk stang biasa belum fatbar, jadi kita ganti karena saya pakai stang rental fatbar, jadi ganti yang gede. Ini dia raisernya pakai Expedition Nah ini dia, warna biru juga Ini dari diameternya kan beda tuh Kalau ini yang ini buat fatbar, yang ini buat stang standar Kita pasang dulu raisernya Oke jadi ini raisernya udah eh, kepasang ya raiser Tinggal kita pasang ini aja sih Cak Mana tadi muruh udah baru kita pasang usd-nya eh bentar cuy kunci kontaknya belum kepasang anjir mana tadi ini dia kunci kontak L berapa ini L4 sama dudukan lampu pasangnya gini dudukan lampu oh ya gini udah PNP ini dudukan lampu ini tinggal taruh gini aja udah mending kita lepas aja Oke udah. Jadi ini udah kepasang kunci kontaknya. Kita pasang dulu. Oh, jadi ini bisa bisa kunci stang, Cuk. Nih, pas. Udah kunci kontaknya udah kepasang, sekarang kita pasang ini dulu dudukan lampunya. Kita buka. Jadi masang dudukan lampunya tuh gini. mas kencangin mas yang ini mas apaan mas bos disuruh-suruh bos kencangin bos masa bos nyuruh mekanik nyuruh bos eh kok malah buka loh bos nih ngantuk bos belum tidur bos guys sebelah udah nanti patah kalau terlalu kencang Oke jadi ini dudukan lampunya udah pasang kunci kontak udah kepasang ini kabel speedo ngeganggu cuy tinggal kita pasang udah PNP nggak perlu bubut bubut inilah lagi bubat bubut bubat bubut, bubut. <laughs> oke jadi ini udah kepasang ini bisa kunci stang ini dia kita coba kunci stang. Nah nah jadi ini bisa kunci stang gak perlu bikin bikin dudukan atau apalagi tinggal pakai Pokoknya aman PNP sekarang kita pasang batang soknya, wih jatuh, di setting dulu kasih mentok biar lebih biar paling tinggi, oke sip, oke mantap sip gas kan, ya bentar mas, <laughs> oke pas mas gas kan, terkak patah <laughs> dicari para mekanik. Sudah selesai semua dah. Semua bengkel mencari mekanik yang bisa mematahkan baut. Pas ngancing Aduh. Saking kerasnya. Saking kuatnya tangan dia. Saking kuatnya itu sampai kepala-kepalanya baut lepas. Ini bautnya lepas satu nggak tahu jatuh kayaknya. Nanti kita cari bautnya. Bukan kegedean. Udah nge-record ya? Kedap-kedip nggak? Ya? Udah hmm. Takutnya udah bicara panjang lebar Nggak kerek ya, kerekam, ya, kerekam mas kerekam Tak banting kamera oke kita pasang yang sebelah kiri bagus ya. Hah? Bagus. Wih, Sangat bagus mas Harganya juga bagus mas bagus. Pegang dulu mas Kita buka dulu mas Wih. Ini ujungnya kalau kena di mata Bagus mas bagus. Bikin tato hitam mas oh, Ini ada setelahnya Iya emang ada setelahnya di bawah semua ada oh setelannya sih gingga. Kayaknya udah malah kelebihan Oke okay, mas Oh iya mas kayaknya Kelebihan Engga, Enggak mas ah. Ntar ntar Enggak kelebihan Pas ya yes. nih, nih. Tahan mas Tahan mas Ini ngancing bautnya 2 jam Eh ntar ya turun Hah? Turun Naikin Gak ada uh, yes. yes. yes. yes. yes. yes. Mas nahan 2 jam kuat ya mas? Oh kuat Oke Saya makan dulu mandi dulu bentar Kuatir masih. <laughs> ya Hehehehe Cuk dulu Sama kayak Oh bisa Sama kayak minyak gitu ya Eh kejepit mas Oh sorry mas Sengaja mas so, Gitu ya <laughs> Kepala mekanik lebih digituin Iya mekanik nah, kayak gini harus dicari Oke jadi kita mau pasang stang. Jadi tapi ini masang handle dulu. Ini handle baru pakai Endrotek. Buat kalian yang mau order kayak gini handle dan lain-lain langsung aja ke Faisal Emek Shop. Eh Longgarin. belum dilonggarin cok. Oke okay, ini udah kepasang stangnya. Udah pasang riser semua. Nih udah pasang riser. Wah wow, endel <laughs> endelnya kurang satu cok. Sebelah kanan belum dipasang jadi ini handlenya pakai androtek warna biru ini dia handlenya coba kita pasangin dulu Wes, ini tulisannya gini kan rental. dari depan apa dari belakang ya bacanya dari depan lah orang baca kalau kita baca mah udah seperti ini nah, gitu, gitu, ya. tapi nanti di kamera di video terbalik jadinya Oke, okay, sudah. Anjay, barbed baru, handle baru, USD baru, stang lama. Udah, ini tinggal masang. Ini dia, handguard. Handguardnya pakai yang tulang dari Scarlet. Ini dia yang kemarin kita unboxing. Oke, okay, jadi ini udah kepasang semua. Handguard udah kepasang, terus ini kiri kanan nih. Handguardnya pakai scarlet yang tulang, pas enggak cuk, kamera pas. Oke, okay, ini handguard udah kepasang, handle kiri kanan, eh kepencet cuk. <laughs> handle kiri kanan udah kepasang nih, pakai Indurotex semua. Kiri kanan, kalau handguard pakai scarlet yang tulang warna biru, cakep. Ini juga. Udah kepasang semua, dudukan lampu udah ada tuh. Jadi nggak perlu bikin-bikin dudukan lampu lagi, kunci kontak juga bisa. Ini bisa kunci stang juga, kita coba. Oke okay. lah, oh bisa, kirain nggak bisa. <laughs> Ini bisa kunci stang nih. Jadi nggak perlu khawatir kalau pasang USD, takut nggak bisa kunci stang atau apa. Pokoknya bisa. Ini udah ada dudukan lampu untuk lubang spakbornya juga udah pas. Ini sama kayak orinya. Jadi nggak perlu ngebor-ngebor lagi, dudukan spak apa, lubang spakbor. Pokoknya udah pas semua lah tinggal pasang. Ini udah kepasang semua, tinggal pasang ini. Pasang lampu, terus besok lanjut lagi pasang roda depan. Udah, itu doang beres dari belakang tuh. Cakep kan, ada tulisan WR155 Limited Edition. Raisornya pakai Expedition dan lain-lain. Pokoknya udah, tinggal pasang tinggal pasang lampu, pasang ban beres oke, jadi ini udah kepasang semua ini dari atas udah kepasang semua lampu, kunci kontak, handguard, handle semua udah kepasang stang juga, ini riser juga udah kepasang nih sekarang tinggal pasang ini aja sih, tinggal pasang roda, ban cuma ini nanti mau dipasang yang itu, wheel seat baru cuma terakhir karena biar bisa dibikin video juga jadi ini pakai wheel seat, lamanya dulu buat penopangnya doang sih. Ini untuk lampu, dudukan lampu udah PNP, nggak perlu rubah-rubah lagi. Dudukan apa lubang spakbor juga udah pas sama yang ori, nggak perlu ngebor-ngebor lagi. Pokoknya udah pas semua bagian atas. Sekarang yang bagian bawah. Kalau bagian bawah nih dia dapet ini dia as roda sama bosing-bosingnya, sama dapat busing dua ini, busing kecil yang dua, ini buat bracket, jadi ini dia, <tuh> kita cabut dulu, ini bracketnya. cuma bracket piringannya ini, bracket kalipernya ini, cuma bisa buat piringan standar tuh kayak gitu, piringan kecil kayak gini. jadi kalau mau pakai piringan besar kayak gini, nih, kalau mau pakai piringan gede kayak gini, kita harus bikin bracket lagi, kayak gini harus bikin bracket baru lagi buat piringan besar karena yang dikasih cuma bracket buat piringan kecil karena iyalah mungkin tahunya kan orang-orang kan masih kebanyakan pakai yang ori bracket pakai piringannya nah ini dia bracket kalipernya kita cabut nah jadi <tuh> dia dapat bracket kaliper ini nggak dapat nih dari bawaan koleng ini bautnya jadi dia dapat bracket kaliper terus as roda. Ini as rodanya. Cuk, larinya Jawa amat anjir. Ini <coughs> Ini as rodanya. Ini masuknya dari sebelah kanan dan ini bosing sebelah kirinya. Ini Aduh nyebutnya sebelah mana sih? nah ini bosing buat sebelah kiri sini jadi udah dapat tinggal kita masukin aja dan ini bos roda bos roda kiri kanan buat di sini nanti kita pasang dapat bosing roda dua sama ini jadi Asrodanya ini <coughs> dia lebih kecil dari asroda yang ori mana ya asroda ori. Jadi ini dia asrodanya. Jadi ini yang ori, ini yang bawaan USD. Dia ukurannya lebih kecil, tapi nggak perlu takut karena dari itunya udah dikasih. Nih, aduh. Karena asrodanya ori. Dan udah pasti kalau, eh as, as rodanya Ori, <laughs> karena as rodanya kecil dari Ori, dari yang apa as roda Ori, udah pasti kalau masuk ke tromol pasti longgar, kayak gini nih. Kan longgar kan, nah dari mereka dikasih bosing lahar, ini dia, jadi bosing yang kecil ini ada empat nih, cuma yang agak besar ini dua itu buat lahar, kalau yang kecilnya ini yang 2, 1, 2, ini tuh buat baut bracket. Jadi di sini. Nih. Buat bolt bracket kalau yang kecilnya. Karena kalau pakai USD posisi kaliper jadi geser ke sini. Geser lebih geser ke kiri dari yang ori. Jadi harus pakai bosing. Dan ini bosing laharnya tinggal kita pasang aja di sini. Nih. Kita masukin. Ini harus ditoki. Pokoknya tinggal dimasukin ke dalam sini terus dipukul udah di toki dimasukin ke dalam biar dia masuk ke lahar jadi mepet ngepres jadi lahar cuma nggak bisa nokinya pakai apa ya dan kalau udah pakai bosing lah apa bosing lahar kayak gini asroda udah pas nih <tuh> udah jadi karena asrodanya kecil dikasih bosing lahar dari mereka nih kiri kanan bosing laharnya tinggal yang dua ini dimasukin ke lahar jadi biar asrodanya pas ditromol gitu, jadi biarpun asrodanya kecilan dari yang ori udah dikasih apa bosing laharnya, jadi nggak perlu bikin-bikin bosing lahar lagi karena udah dapet. Udah gitu doang udah dapet, pokoknya tinggal pokoknya mah PNP atas bawah jadinya nggak perlu ada yang dibikin-bikin lagi, tinggal kita masukin nih. Coba kita ini dan ini dia bracket kalipernya kita pasangnya gini ini kan ada dua baut pasangnya posisinya gini nih kelihatan gak cuma ininya belum dipasang karena ininya keras cuy mau dibuka susah jadi mungkin nanti dipasang soalnya udah di ini juga gak mau lepas lepas baut ininya pasangnya gini doang nih kita pasang nih, baut bracketnya nih, pakai bosing gini nih. Bosingnya dari dalam. Mana sih tadi yang satu? Ini. Pokoknya bosingnya tuh buat di sini, di dalam. Jadi posisinya tuh gini. Nah, karena posisi kalipernya jadi lebih masuk ke sana, ke sebelah kanan makanya dikasih bosing biar gak perlu ini kan nah jadi nanti masangnya gini bautnya kurang panjang aja, nanti kita nyari baut panjang lah udah gini doang masangnya tapi ini buat piringan kecil, gak bisa buat piringan besar, kalau buat piringan besar kita harus bikin lagi bracketnya nah jadinya gini kalau pakai bracketnya Bracket kaliper Nih Cuma gak dipasang kampasnya karena baut itu nya gak bisa dilepas Oke dan untuk yang bos roda ini besarnya itu kita masukin di sini, ciri kanan Udah tinggal pasang Oke jadi ini udah kepasang wheelset Tadi habis pasang wheelset baru Band depan juga udah ganti udah dipasang Jadi tadi itu dia tingkat keempukannya pas dicoba tadi. Cuma belum nyoba pakai jalan sih. Nanti mungkin kita coba hari Minggu San Mori ya kan sekalian. Soalnya udah lama nggak San Mori. Udah hampir sebulan lebih. Jadi <tuh> kalau menurut saya mah segini mah udah lumayan buat supermotoan buat harian. Kecuali kalau emang buat trabas, buat balap kayak gitu baru mungkin langsung di lagi. Biar semakin Ya biar dapat kayak kayak apa yang kita mau gitu. Ya kalau segini mah udah cukup buat harian lebih empuk. Kalau saya sih senangnya agak keras, jadi biar pas dinaikin tuh nggak terlalu turun ke bawah gitu, nggak terlalu pendek jadinya. Oke, okay. jadi buat kalian yang mau order USD Real Jamnya Delcavik kayak gini nih. Ini udah PNP buat WR. Udah ini yang limited edition. Bisa kunci stang juga oh. Udah bisa pasang lampu Pokoknya udah tinggal pasang PNP atas bawah Bagian komstir, bagian lampu, bagian roda semua udah PNP Tinggal kalian pasang aja pokoknya nggak perlu ada yang dibikin-bikin lagi Oke okay? Jadi buat kalian yang mau order langsung aja ke instagramnya shop Atau nanti whatsapp Nanti nomor whatsappnya sama saya ditaruh di deskripsi video di bawah Link whatsappnya maksudnya untuk harganya ini 4,4. Full set 4,4 juta. Oke. Okay. Jadi sekian untuk konten hari ini. Nanti kita lanjut lagi next konten San Mori. See you next video.